Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Yuna akan menyuguhkan vitamin bahagia dari Leslar Family Diawali dengan tentunya persahabat Kebahagiaan yang sangat Masya Allah luar biasa Yang tentunya warga Konoha kita dapatkan semuanya Terpecahkan juga foto di storynya nya Bapak Bilar yang terpotong Akhirnya ada tentunya lengkapnya juga Ada potongannya Masya Allah banget ya Terlihat sangat cute dan sangat romantis. Babil dan Bunles. Masya Allah, kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Les Love Family. Seperti inilah persahabat ya. Tentunya disatukan, makin membuat kita bahagia. Luar biasa. Apalagi ekspresinya Abang El nih persahabat Yaduh, Ini Masya Allah banget makin lucu, makin menggemaskan Komentar pun begitu banyak persahabat diberikan. Diantaranya dari akun Instagram Epitunia mengatakan Masya Allah, apa sih yang gak bisa buat Lesla lovers main cocokologi? hayu dari yang blur sampai potongan kukunya doang Ngeracik vitamin sendiri, gas sampai ini pasangan Fazel Foto pun dijabanin, best katanya Wow, ada juga persahabat tangga lain dari akun Bucing Leslar Kata si bayi bujang, kata mindal, oh no, suang beraksi, tapi tenang pap, gak lihat kok abang, adab depan dah nih katanya tuh. Ini cute banget, rasanya sahabat ya. Makin romantis, makin cute, makin membuat warga Konoha selalu bahagia. Doakan yang terbaik untuk Leser Family, mudah-mudahan bahagia terus rumah tangganya. Mudah-mudahan rukun, sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin. Berikutnya, persahabat, kita simak juga kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, persahabat, ya, untuk lagu benar Lesti yang biasa ini masuk di triple chart, persahabat. Ini keren banget, makin bangga dan pasnya ini makin kagum sekali ya, dengan Lesti, lagunya selalu booming dan trending di mana-mana. Berada di posisi nomor 4, lagu insan biasa, Lesti mampu membuat warga Konoha kagum dan bangga, masya Allah ada Lesti di antara deretan penyanyi pop ternama. Ini keren banget sahabat Dan kalau dilihat lagu Bunda Lesti Kejora. ini lagu satu-satunya di genre dangdut tersahabat ya, berada di nomor 4. Bersaing dengan para penyanyi pop tanah air Ini keren luar biasa Kemudian juga selanjutnya persahabat nih Aduh Masya Allah makin kangen dan makin merindukan kekiutan Leslar Ini momen saat dicianjur persahabat Kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan Karena besok Rizky Bilar dan Lesti ini akan live di tiktok besok persahabat ya untuk jadwalnya, kalian wajib dicatat, persahabat, besok 7 April 2023, pukul 3.00 p.m. sampai 6.00 p.m. Deskripsinya Ramadan Sales with Leslar, diadakan oleh Muhammad Rizki Bilar, persahabat, ya. Di TikToknya Papa B, akan live idola kesayangan kita, Masya Allah, akhirnya kita bisa lihat Leslar live lagi di TikTok, persahabat, catat, ya, tanggalnya. Besok jam 3 sampai jam 6 Tongkrongin tiktoknya Papa Bilar ya Semangat untuk kita semuanya Alhamdulillah persahabat ya Leslar tentunya akan kembali Menyuguhkan kebahagiaan Begitu banyak persahabat tanggapan dan respon yang positif Di antaranya dari akun hakaniyati. Masya Allah. Semoga semakin dilancarkan Rezekinya Leslar Berkah barokah buat keluarga kecilnya Amin Allahumma amin ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Dina Dharma Putra Siapa tahu si abang dibawa Besok mau beli, ah mumpung THR barusan masuk nih Wah Masya Allah banget ya Alhamdulillah Yang sudah dapat THR bisa langsung gas persahabat ya ke akun TikToknya Papa B Jangan sampai lupa dicatat jamnya persahabat jam 3 sampai jam 6 Semangat untuk kita semuanya Kemudian juga persahabat selanjutnya, kita lihat postingan Bunda Lesti, ini Masya Allah Bunda Lesti tadi sore mengunggah di story-nya foto cantik walaupun tanpa make up persahabatnya, ini jarang-jarang loh artis seperti Bunda Lesti Kejora Wajib sih kita acungi jempol persahabat ya karena berani tampil apa adanya gak semua artis mau foto tanpa make up terus diupload di sosial media malah kebanyakan dikasih filter biar tambah cetar katanya persahabat ya bunda lesti natural apa adanya makin bangga dengan lesti Masya Allah sehat selalu ya untuk bunda lesti dan alhamdulillah sudah sehat kembali dan bisa beraktivitas lagi. Semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, amin Kita lihat juga persahabat ya banjir komentar Di antaranya persahabat dari akun instagram ambertan90 Dede memang gak pernah palsu kalau difoto Lihat aja kalau story pun hampir gak pernah pakai filter Kulitnya asli gak usah diputih-putihin, tuh persahabat Ada juga tangga pun dari rasti.atd saya selalu Bun, senang lihat Bunda Lesti sehat, happy, and beraktivitas kembali. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mensupport, yang sudah mendukung, dan mendoakan buat Leslar Valley. Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, segala urusan apapun selalu dimudahkan. Amin. Masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel TV TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti. Dan Rizky bila Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh